malam ini malam ini kita malam ini Ya ampun. Dua, Weh, gak ada yang kaper, cuah. Oh, Double triple kill. Repet bang, jangan apa kali, sini bang, apa kali, bang apa kali, repet bang apa kali. Hei, uh. kawan aku jago banget. Gila, es jago sangat guys. Gila.